Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. dimanapun Anda berada, kembali lagi di voting hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Vlog di channel youtube LE Yang diunggah 23 jam yang lalu Ini tembus trending 14 di youtube Masya Allah Ini keren banget bersahabat Alhamdulillah selalu bersyukur Vlog Leslar Entertainment Masuk trending 14 Kita bangga Kita bahagia Begitu banyak terbukti dukungan Spesial untuk Leslar family Begitu luar biasa Dari orang-orang baik Orang-orang yang tulus men keluarga kecil Leslar, Masya Allah kemudian juga persahabat ya selain di channel youtube-nya LE, ada juga persahabat ya vlog yang diunggah di channel youtube-nya Kartika Putri 21 jam yang lalu diunggah persahabat ini momen spesial banget nih BBL bercandain Bilar dan Lesti ini tembus trending 13 di Youtube, wow 13-14 untuk vlog BBL, ini keren banget Alhamdulillah persahabat Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Selanjutnya juga, bersahabat kita simak juga nih kabar yang luar biasa. Alhamdulillah juga, bersahabat lesti dengan singlenya Insan Biasa dan Lagu Sekali Seumur Hidup masuk ke jajaran top 100 video music teratas Indonesia. Pengretalenan ya untuk bunda El, insan biasa dan sekali seumur hidup masuk ke dalam jajaran top 100 video musik teratas Indonesia di peringkat 4 dan 66 di YouTube Music. Ini keren, ini luar biasa, masya Allah. Kemudian juga berita selanjutnya kita simak ya di kabar berikutnya. Ada momen spesial cidukan juga persahabat ya. Ini luar biasa nih momen ketika dimana anaknya Kartika Putri dan Habib Usman pun persahabat ya. Tentunya disuruh seperti baby L, suruh milih bunda atau papapnya. Kita lihat nih anaknya Kartika Putri, tentunya seperti abang L, nunjuknya ke papapnya dan meluknya ke bundainya. Namun yang bikin stalvog papa bilar. Tiba-tiba berlari menghampiri Habib dan langsung memeluk Ini luar biasa banget persahabatnya ya Keakraban, pertemanan yang luar biasa Antara Habib dengan Papa Habib Mudah-mudahan selalu terahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin Kita simak juga persahabatnya begitu Banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Akhenrehme 8816. Seneng aja kalau lihat Habib sama Bilar dah kaya bapak sama anak eh kakak adik juga pantas sih aduh Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kita kemudian juga persahabat berikutnya disimak nih ada postingan di akun tiktoknya artini salah satu mantan karyawan Lesnar Entertainment yang diripas kembali oleh Novi persahabat ya ini mengunggah video momen kebersamaan Tim Lesar Entertainment dulu para sahabat ya Yang masih bergabung dengan LE. Kita lihat juga kalimat yang diunggah di postingan ini Thank you 3 tahunnya, Tuh kata teknologi para sahabat Mudah-mudahan saja para sahabat ya Tentunya tidak ada lagi yang Membuat warga konoh kecewa Di tim LE yang baru Bismillah mudah-mudahan Semangat bangkit untuk Lesnar Entertainment. Dan terima kasih juga persahabat ya untuk tim LE LA yang lama. Mudah-mudahan bersahabat ya, tentunya kalian sukses di luar sana. Hanya doa-doa terbaik juga yang selalu kita berikan. Mudah-mudahan pertemanan juga masih tetap terjaga persahabat ya untuk orang-orang yang tulus mensupport dan tentunya mendoakan untuk Lesnar Family.